Halo semuanya, selamat datang di channel Anandamirza ya Emerald dan di video kali ini kita akan bermain game yang gameplaynya ini mirip-mirip dengan Car Driving Indonesia atau Car Driving Malaysia, yaitu Lebuh Raya tetapi di sini, uh, apa namanya setting latarnya itu di negara tetangga kita yaitu di Malaysia jadi kita langsung saja coba main Car, ini kenapa saya di atas kepala orang, ya kan? oke nah ini oh banyak tuh lumayan lah ya tapi karena ini di negara tetangga jadi kebanyakan mobilnya mereknya Proton atau Piro 2 ya seperti itu saya beda ya, ada yang lain deh Proton.. ada nggak Proton Exora? Ah, ada ternyata warna putih saya suka warna putih mana mobilnya? oh di atas nah, kita mobil keluarga sendiri ya langsung saja kita masukkan gigi Oke okay, kita langsung jalan saja ya Allah <laughs> kontrolnya rada gimana nih? Oke okay, ini dia masukan etal. ada roadblock buat selamat datang silakan belanja belum kok kayak Indomaret jadi <laughs> okay. uh hampir red line loh eh <laughs> oke okay, tutup jalannya masih belum jadi guys oh ini kalau malam mantep nih tapi lampunya nggak nyala anjir mobilnya gimana dong dong dong dong oke mudah-mudahan nggak disconnect ya kadang-kadang rentemen internetnya putus-putus sendiri Iya, ini lampunya nggak eh, ada lampunya nih mobilnya nggak ada fitur untuk menyalakan lampu Eh, uh, ya nggak ada ya langsung saja gitu kita menuju kemana ini, ini jalan tolnya ini uh, game ini uh, kebanyakan ini jalan tol ya jalan tol di Malaysia Wah, ada yang berhenti di tengah-tengah jadi ya sepanjang peta di game ini kita hanya bisa menikmati jalan tol sepertinya ada sih jalan kecilnya tapi enggak gitu banyak kebanyakan jalan tol ini orang tengah-tengah apa ini eh ini ke kiri ke kemana nih coba kita ke kiri ya teman ya, aduh tadi ada papan ini enggak saya baca lagi, ini kemana nih? ntar ini ke kiri kemana ya? belum reaksi ini saya, Kuala Lumpur, Bandar Seri Putra, Bangi, Kajang, karena itu coba kita ke ke kiri kali ya, ini ini nggak ada lampu sen apa ya? Kita coba ke kiri kali ya. Kita coba ke kiri dulu. Tunggu. Bentar, ini tembus yang tadi deh kayaknya deh. Aduh. Ya udahlah, kita kita mundur kita putar. Karena ke ya? Kita coba ke kanan dulu. Deh. Kita belok kanan dulu. Deh. Oh, jalan raya besar. Apakah ini jalan tol? Sepertinya bukan deh. ya saya enggak tahu ini ini apa nih apa nih ini apa nih ikut kiri kecuali memotong buat <laughs> ikut kiri oh belok kiri langsung mungkin kok kecuali memotong ya maksudnya gimana tuh ikut kiri belok kiri mengikuti apa nggak ada lampu lalu lintasnya sih oh, bukan jalan tol ya kayak ruko-ruko gitu, kayak rumah rumah atau ruko-ruko, oh dibuntu jalannya, oke deh kita berbalik balik aja kalau begitu kita explore ya, kita review mapnya, <tuk> review kita explore, ini kita keliling-keliling uh, lebuh raya tadi nama game-nya oke ini jalannya markanya lurus ya double, garis putih lurus nah putus-putus, jadi Artinya dilarang menyali tidak info. Woi, ada skyline tadi, kayaknya. Oh, kita ke kanan Nih, kita balik ke lagi ke jalan tol. Naik kok, nggak ada yang buat ke kanan Oh, lewat sini Ntar ini Kalau kesini, ke sini, ke lek ke kanan, nggak ada jalan yang segini. ntar ini, oh terbalik dong, anjir! Kita nih, astaga! biasanya mau ke sana, gimana dong? Kita cari putaran baliknya, balik Apapun, motor baliknya jauh banget ini. Oke, ini sepertinya videonya tak panjang, sepertinya. Karena motornya kejauhan tadi. Ya, kalau nggak naik mobil yang kenceng gitu, ini kapan nyampe-nya ya? Kan ini naik mobil nih lumayan ya. Ada iklan tuh, apa tuh Vivo? Ya. Iklan smartphone ini ada rest area 1 kilometer lagi di depan, ada desain skyline di kanan jalan. Apa? di Kanan juga ada. Di kanan juga ada apa? Ada area. Oke, ini kita masuk kiri. Rest area. Seperti apa? Kita coba lihat. Lembut, <tell> layby, seru. Buset ini frame drop sekali ya. Laptop saya tidak mampu untuk memainkannya dengan lancar jaya nih harus ngelek ngelek gini. Ini nggak tahu ini game bisa dimainin di Android enggak ya? Ini di laptop ngelek ngelek gini. Oke kita coba cari cemilan kali ya. ini malam-malam Ada cemilan Ada-ada kunjung ini ada jual juga es krim nih Tapi mana orang <laughs> Ada es krim Oh ada peta Peta ya, ya, ya. lebuh raya negeri 9 Ini ada masjid ada yang Seperti ini Eh masjid apa? Mushola ya Wah oh, ada semangka, ada yang jual semangka nih apa nih? Kardio watermelon stall. Oke, okay. kita beli satu. Oke okay, sudah dapat semangka. Makan nanti aja deh. makan nanti. Kita lanjut jalan dulu karena perjalanan masih sangat jauh. Mundur lalu maju. Mundur dan maju. Kita jalan oke okay. okay. yang lawan arus lawan arusnya tuh the max levelnya itu udah level tingkat dewan lawan arus di jalan raya udah biasa lawan arus di jalan tol di rest area nih maksudnya oke okay, lanjut jalan kita ya kenapa ini gearboxnya gak mau geganti oh mau kirain gearboxnya bermasalah Astaga kaget anjir Sumpah barusan kaget beneran Astaga